Halo School Fans, balik menggorengipadilla dan hari ini oh my god super excited banget sih untuk bisa kasih kalian konten yang eksklusif dari di wilayah Surabaya hari ini pertama kalinya nih, gue bisa meliput Indonesia Patriots muda. First look Mereka hari ini melakukan sparring Melalui BBM Chelsea. Knights Man yang mereka sih Pertama sih itu yang gue lihat sih Saisenya mereka tinggi-tinggi Dan oke okay banget Dan ini pun Ada beberapa yang masih sakit Jadi mereka belum bisa ikutan tanding uh, Tapi hari ini obviously of course Arthur, kosim Dan juga ada Jalu Mereka semua hari ini Yang seturut menurut gue permainannya Dan gue suka banget sih Menurut gue program ini Akan bagus banget Karena anak-anak ini nantinya Akan bermain di Indonesia Development League Jadi mereka akan memiliki Jam terbang yang lebih uh, Dan ini menurut gue Bisa menjadi Pemain-pemain masa depan Untuk tim nasional basket kita nantinya Gue gak mau panjang lebar Ngomongnya di BBM hari ini Juga ada Bonfil Ada Noval Yang cukup oke okay juga hari ini Dan juga ada Wongso man. Gue udah tau Kalau Wongso masuk ke BBM CLS So tanpa panjang lebar guys, uh, hopefully you guys gonna enjoy uh, Thank you so much dong kepada Indonesia Patriots uh, Muda yang sudah mengundang gue Jauh-jauh ke Surabaya Very happy gue akan meliput mereka selama mungkin tiga pertandingan ke depan ini, jadi kalian bisa Lihat progresnya mereka, dan juga nanti kita bisa lihat Beberapa pemain yang mungkin sekarang ini, hari ini lagi sakit Mungkin nanti ke depannya bisa bermain mau once again, thank you so much to Indonesia Patriots Muda Yang sudah mempercayai channel gue Untuk meliput mereka, so guys, jangan lupa untuk Like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys Tuyết Quỳnh rất là Go, go, go! Go go go go 7 6 5 4 10 fois comme il est Ya ya ya ya kan kan. Ya ya no Dan sekarang gue sudah dengan salah satu pemain Indonesia, Petris Muda, Kossim. Kossim, gila. Nice game, man. Ini tau skorernya sih, play of the game, gila. Sedikit cerita tentang Kossim. Ini dari Perbanas ya, dari Perbanas. Juara Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa 2022. Yes, dia juara juga. Dan ini sebenarnya kita tuh udah kenal. Waktu tuh dia nepek sama gue nih. Main pickup game, jauh-jauh dari Bogor naik mod. <laughs> Tur cuy Turing Turing Gila banget Sekarang dia ada di Indonesia Patriots uh, ikut Ini sekarang tahapnya apa Seleksi berarti ya? Iya Masih seleksi sih Masih seleksi iya. Ada berapa pemain ya? Kalo kira-kira uh, 15 sih kemarin Cuman ada tambahan lagi Tambahan lagi gitu mm, Dan sekarang ini agendanya Kemarin ini udah training camp berarti Iya di... training camp di Jogja mm -hmm. Sama di Surabaya Kan yang awal seleksi itu di Surabaya, eh Di Cisarua. Kan? Iya. Oke okay. So far pengalamannya Ini pertama kali kali mungkin ikut Pertama yang... kali ikut Indonesia Patriots eh, Untuk Indonesia Timnas juga kan Pertama, pertama kali, kali. Pengalamannya so far gimana? Coba cerita uh, dikit. Yang pasti kaget juga kan pas uh -huh. ada panggilan dari timnas gitu kan, uh -huh. terus ya gimana sih nama orang kampung gitu, awalnya main-main doang sama orang-orang uh -huh. sana, terus dipanggil gitu kan, kaget juga sebenarnya. This is the real underdog story sih menurut gue sih, karena boleh gue bilang ya, mungkin Kosim ga terlalu banyak yang kenal kali ya. di uh -huh. dunia basket pun mungkin masih orang banyak yang asing juga tentang Kosim, tapi main juara sama Perbanas, dan sekarang dipanggil. Kalau lo sendiri, kalau lain sebagai underdog, mungkin yang lain mungkin nama namanya lebih terkenal, ya, daripada lo. Lo sendiri masuk ke sini, lo merasa ada advantage, nggak? Karena lo mungkin nothing tulus. lose, uh, nothing to lose aja sih, karena kan hmm. pengalaman di kampus juga kali, ya. Yeah. Gitu, yang lain juga banyak yang masih SMA, ada yang kuliah juga, tapi kan yang juara tetap banyak, gitu. <laughs> Bang Rizal banget ya Bang Rizal ya anaknya masuk Indonesia Patriots, goblin. Ya bang Rizal. Hei iya Bang Jack juga gue ngambil bang luar. <laughs> Tapi uh, selama Liga Mahasiswa kemarin itu tuh pertama tahun pertama main ya, di tahun perbanas? kedua yang jauh oh, tahun satu. kedua. Oke. Okay. Iya. Tahun kedua itu apa sih pengalaman apa sih membantu Kosim uh, bisa improve ya bisa iya. lebih baik lagi jadi pemain basket. Uh, karena kan latihan juga ditambah juga kan sama hmm. perbanas terus ikut latihan binaan juga sama ang tua dulu. Oh ikut binaan dulu, juga iya, sama ang tua. Jadi ya, ngedrill-ngedrill juga sama ang tua, jadi binaan di angg tua, tidur di mes juga, diajar sama senior-senior ya improve sendiri gitu ya. Dan sekarang kayak disuruh main, biasanya main posisi main 4 ya? Main Tapi sekarang kayaknya disuruh, disuruh shooting. Iya. Ini kapan kamu improve banget shooting -nya? menurut aku, apalagi hari ini shooting-nya 3 point-nya, jadi ini emang dari Coach Bedu, kamu disuruh latihan nembak banyak atau gimana? Oh enggak, jadi emang hmm. semuanya juga disuruh ini kan apa, nembak juga kan, biar semua hmm. bisa shoot gitu, jadi ya ya udah izin going ngajak tinggal main aja gitu mm -hmm. dapat apa pass, cut, shot gitu aja kamu paling tua gak sih di sini enggak juga siapa sih ada jalur jalu lebih tua lebih lagi jalu, iya. tapi kok gue lihat dari, dari tadi ya permainan lo itu lo, lo main vocal jadi apakah lo memang pas masuk ke sini mentality mentalitil lo lo pengen jadi leader gitu oh enggak nah. enggak yang penting kalau aku pribadi sih pengennya hmm. yang penting kita jadi chemistry dulu gitu karena kan emang baru kebentuk juga kan mm -hmm. yang lapis dua ini gitu Gitu loh maksudnya, biar chemistry-nya jadi, teamwork-nya juga dapat gitu loh. Tapi oke okay lah, dari gue lihat lu salah vokal, ingetin semua yeah. biar defense-nya tetap disiplin, yeah. kalau salah nggak apa-apa yeah. gitu. Tapi apakah itu emang ada pengaruh juga dari kayak waktu di perbanas? Mungkin emang udah lumayan vokal juga, lumayan vokal karena kalau nggak hmm. ngomong gitu diomelin tuh sama Bang Ijal tuh. <laughs> Ijal, parah banget sih emang. Jadi harus ngomong, harus ngomong gitu. Jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau kamu sendiri nanti, kalau bisa ikutan tanding di Indonesia Development League, gimana nih? ya gas terus sih Gas terus gas lah teru, ya pokoknya. Gas terus sih memang gokil sih hari ini Tapi motornya juga Ini orang energinya gak habis-habis Kosim Thank you so much Siap kok Good luck ya Semoga Siap. bisa lolos oh, Indonesia, iya, Indonesia. Iya, baik mudanya semudahnya Siap Thank you